Billy Syahputra mendengar kabar meninggalnya ibu Amanda Manopo, Heni Agustina Manopo Walau sudah putus namun Billy tampak menemani sang mantan kekasih di tengah dukanya tersebut Hal ini diketahui dari unggahan Instagram, akun adsupportaryamanda Walau tak terlalu jelas namun terlihat sosok mirip pilih Syahputra duduk di sebelah Amanda dan ayahnya, Romana Lugwe Bistrong Manda and Daddy, tulis akun tersebut dikutip dari Instagram pada minggu 25 Juli 2021. Foto tersebut menuai ragam komentar netizen, ada yang menguatkan sang aktris. Namun ada pula yang bersyukur karena Amanda tak sendiri di masa dukanya yang sekarang. Big hug Manda, anak baik, kata netizen. Bang Billy jaga Manda dulu ya, komentar netizen lainnya. Yang kuat, Manda, alhamdulillah, silaturahminya rahminya masih baik dengan Bang Billy, tambah netizen yang lainnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kabar duka meninggalnya ibunda Amanda Manopo, diketahui dari manajer sang aktris Rico Ricardo, almarhum mengembuskan nafas terakhirnya setelah terpapar COVID-19, dikutip dan dirangkum dari Tribunews.com.